Ada saatnya, kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat. Masalah di tempat kerja belum selesai, udah ada lagi masalah di rumah. Belum lagi tagihan yang jadi beban, ditambah ekspektasi sana-sini yang jadi tuntutan. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami kegagalan. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami cobaan dan ujian dalam hidup ini. Kamu pun tahu, ketika kamu optimis, maka kegagalan itu bisa kamu ubah menjadi pembelajaran. Ketika kamu optimis, ujian itu bisa kamu ubah menjadi sebuah pengalaman yang menguatkan. Tapi semua itu berbeda. Ketika kegagalan dan kejatuhan, Bawamu jauh ke bawah Semua itu berbeda Ketika kamu berada di lembah kelam Ketika kamu kehilangan segalanya Ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini Hancur dalam seketika Semua itu berbeda Ketika kamu berada di titik terendah di mana kamu merasa Inilah akhir dari segalanya Tidak mudah memang Sangat tidak mudah. Karena saya pun pernah mengalami. Tapi walaupun tidak mudah, saya ingin kamu tetap berdiri dan hadapi. Jangan lari, jangan menghindar, jangan juga berdiam diri, apalagi menyalahkan diri sendiri. Tapi hadapilah. Tidak mudah untuk bisa berada di titik terendah itu. Rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, hadapilah dengan ketegaran. Walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Walaupun begitu banyak ketakutan yang menghantui perasaan, hadapilah dengan keyakinan. Walaupun kadang kesedihan seringkali datang bercampur dengan penyesalan. Tapi hadapilah dengan ketegaran. Dan saya ingin kamu sadar, saya ingin kamu sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu berdiri tegar mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh untuk kamu bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang yang bisa membalikan keadaan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan. Dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir dengan indah. Dan orang itu adalah kamu. Walaupun kamu masih terluka, walaupun kamu pernah kecewa, walaupun yang kamu lakukan sekarang belum tentu langsung ada hasilnya, tapi tetap harus kamu lakukan. Kenapa? Karena hanya kamu yang bisa melakukannya, bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, bukan bosmu, bahkan bukan saya. Bukan hanya kamulah yang bisa membuat semua ini berubah: ubah cara pandangmu, ubah mindsetmu, ubah kebiasaanmu, ubah kelakuanmu. Jangan pernah merasa kamu yang paling menderita, lihat sekelilingmu, masih ada juga yang sedang berjuang sepertimu, dan bahkan lebih terpuruk darimu. Kalau mereka saja masih bisa bangkit, kalau mereka saja masih bisa berjuang lagi, kenapa kamu malah pasrah dan berdiam diri? Semakin cepat kamu bangkit dan maju, semakin cepat juga kamu pulih dari kekalahanmu. Ketika kamu berada di titik paling rendah, satu-satunya jalan untuk kamu adalah naik ke atas. Janganlah takut akan kehancuran, karena kehancuran membawamu menuju kesempurnaan. Kehancuran membawamu menuju pembaharuan. Sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih besar, lebih megah, lebih indah. Asalkan kamu percaya. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu mampu. Saya tunggu akhir indah dari ceritamu, saya tunggu kesuksesanmu.